Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya, Profesor Andrik Berwasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa saya, Prodi Hubungan Internasional Divisi UNS Surakarta. Dalam atau pilih kita tentang geografi politik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana geopolitik dunia setelah terjadinya wabah pandemi corona ini. Ya, sudah lama bahwa geografi politik ini jarang diperbincangkan oleh para ahli, terutama juga oleh para dosen dan mahasiswa di studi hubungan internasional di tanah air kita tetapi di prodi kita masih terus kita bicarakan karena kita ini hidup di dalam sebuah wilayah yang kaya raya baik karena sumber daya alamnya maupun juga lautan yang luas dan pulau yang lebih dari 17.000 pulau baik besar maupun kecil Barangkali selama ini, ya, orang menganggap bahwa dunia ini sudah tanpa batas, borderless, dan juga eranya sudah era virtualization, dunia maya, sehingga kita hidup di tengah-tengah antara kenyataan dan kemayaan. Oleh karena itu, di dalam zona virtual ini, ya seakan-akan berpikir bahwa geografi itu bukanlah bersifat fisik ya saya kira itu ada benarnya hanya saja kita tidak boleh melupakan bahwa secara fisik bangsa-bangsa ini ya tetap mencari tempat untuk berlindung berteduh dan juga bertahan dari serangan-serangan negara lain dan nyatanya ketika sekarang kita diserang oleh corona yang menyebabkan kekuatan kita tidak lagi mempunyai kemampuan ya, kekuatan militer maksudnya mempunyai kemampuan untuk melawan ya, wabah corona ini dan kita tidak tahu apakah itu diciptakan oleh manusia atau diciptakan ya, oleh alam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawwab. Yang jelas bahwa serangan atau invasi dari corona ini memang mengacaukan dunia. Banyak negara-negara yang melakukan lockdown agar supaya menghindari uh, social distancing. ya. Jadi kita harus tidak boleh lagi akrab dengan tetangga ataupun dengan orang-orang karena memang konsekuensinya adalah tertular oleh uh, virus corona ini dan kita di sini sadar bahwa geografi itu tetap merupakan pertimbangan yang penting. Kita sesungguhnya ya sudah melihat perburuan-perburuan wilayah misalnya Laut Cina Selatan kita menghadang illegal fishing lautan itu milik negara kita. Itu adalah geografi-geografi yang Memang diperbutkan, atau ya, diklaim sebagai geografi kita juga negara-negara yang punya perbatasan itu tetap dijaga dan diamankan, karena geografi ini menempati posisi yang sentral ya di dalam menahan invasi atau serangan dari negara lain. Jadi, di setiap sudut tempat. Bahwa geografi suatu bangsa ini ya akhirnya adalah sangat relevan apabila terjadi bahaya yang mengancam. Secara alam kita ini sesungguhnya dikelilingi oleh bahaya-bahaya yang beruntung. Ya. Baik itu disebabkan oleh gunung berapi, gunung salju yang meleleh, ataupun juga oleh celah lautan yang menimbulkan tsunami atau badai yang besar yang menimbulkan gempa bumi bahkan mungkin badai matahari ya, semua itu menunjukkan bahwa ya geografi itu selalu berkaitan erat dengan kehidupan kita yang semakin hari semakin rentan dan kita menghadapi wabah corona ini ya sudah tentu kita mempertimbangkan geografi karena kalau ada pesawat yang masuk dari beberapa negara, kita lockdown, kita tolak. Ataupun juga kehadiran. Tidak hanya dari negara lain, tetapi juga dari kota-kota sendiri yang berpotensi tsunami. Misalnya kota Jakarta. Maka orang-orang yang datang dari Jakarta dan datang ke desa itu dicatat semua dan diawasi. yaitu baik saja. Tetapi jangan lupa bahwa semua hal yang berkaitan dengan geografi ini tergantung dari ya, rezim yang memerintah kita pemimpin-pemimpin negara itu kebangsaan juga masih berbicara geografi sebagai national security keamanan nasional yang sifatnya itu fisik jadi serangan tentara ataupun Serangan-serangan fisik lainnya, tetapi kita sekarang dikejutkan bahwa serangan itu tidak berupa fisik, tetapi berupa virus atau oh, ya serangan yang tidak kelihatan. Maka di sini kita harus mengubah pikiran kita dari paradigma negara sebagai sentral analisis. Kita harus juga mempertimbangkan bahwa... Serangan-serangan atau invasi yang bersifat non kasat mata ini harus juga menjadi pertimbangan. Kita selama ini meyakini bahwa memang telah terjadi nasionalisme, modernitas, the global village. Tapi hari ini kita melihat bahwa semua itu ya ya nyata, tetapi juga semu sekaligus bahwa kehidupan yang kita lalui ini banyak bersifat hiper -realite. ya dan Jong Putriat ya, mengatakan bahwa itu lebih pada simulacra kehidupan itu hanya simulasi saja dan menurutnya bahwa semua itu disebabkan oleh kecongkaan kaum ya yang bekerja di media dan seharusnya Hari ini harus mulai disadarkan bahwa jangan sekali-kali membangun informasi kepada masyarakat itu mencabut akar faktual yang ada di masyarakat ini dan kemudian diolah berdasarkan visi kemanusiaan yang semu atau saya sebut sebagai politikong. Politikong itu fakta-fakta Dasariah yang diubah menjadi komoditas dengan berbagai rekayasa. Kong dalam pengertian ini adalah konglomerasi, yaitu demi kepentingan ya sekelompok konglomerat itu. Yang membangun mainstream informasi ini, ya, dengan caranya sendiri, ya, mungkin dimanipulasi, mungkin dibangun sebuah info sentrisme. Jadi Ya, informasi itu kalau diinformasikan kepada orang lain sesuai dengan ya pikiran dan akal yang bikin berita atau disebut sekarang postur itu. Ya semua orang kemudian menjadi sumber media dan setiap orang membangun sendiri informasi-informasi sesuai dengan versinya masing-masing. Dan kemudian muncul hoax ya, berita-berita ya palsu, bohong dan kemudian juga e, sengaja dipalsukan. Dalam carut marut hubungan internasional yang terus bergerak dalam masih saja perebutan pengaruh ya. Kita lihat juga jargon-jargon yang muncul masih seperti Hitlerisme. <laughs> Hitlerisme itu ya kehidupan hubungan internasional itu. Ada ras unggul ya, ada polisi dunia, kemudian juga ada ya banyak hal, Illuminati, kemudian uh, juga ya sekelompok geng-geng yang ingin menguasai dunia dengan cara-cara mereka sendiri. Dan karena itu tidak baik bagi kehidupan kita, maka sejak dua dewasa ini. Ya dua, da, dua dasawarsa ini saya menegumkan selalu bahwa hubungan internasional itu harus berdasarkan pada peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang saya kemas dalam sebuah buku yang berjudul Off of the Mainstream dalam hubungan internasional. Ya meskipun disambut dingin dingin saja, tetapi kita sekarang mulai berpikir bahwa hal itu penting ya menempatkan hubungan internasional dalam proses uh, ya the politics among humanism jadi kita mendengungkan kembali gagasan-gagasan ya, Bung Karno kemudian Bung Hatta juga dari India Mahatma Gandhi Nehru dan sebagainya bahwa orang-orang ini menekankan bahwa sikap-sikap perilaku dan tindakan serta ucapan yang tidak mencerminkan diri sebagai manusia yang beradab ini harus dihapuskan. Saya kira kita setuju ya pada hal semua itu. Dan kita terus mengumandangkan egoisme identitas yang selama ini berlaku ya, yang sebenarnya itu merupakan akarnya dari perpatan ataupun ya, konflik yang ada di dalam arena internasional itu. Padahal kehidupan ini perlu sharing ya. Saling berbagi, untuk saling mengerti, saling membantu dan bergotong royong sudah barang tentu dalam banyak aspek. Tetapi kalau nyatanya kita selalu bermusuhan satu dengan yang lain, ya itu kodrat manusia tetapi bagaimanapun juga harus ada upaya dan usaha untuk menghentikan berbagai kekejian kejaman atas dari manusia atas manusia yang lain. Dengan adanya corona ini haruslah dianggap sebagai musuh bersama dan untuk hal ini kita membutuhkan solidaritas dan gotong royong untuk saling menjaga dan ya saling merawat. Dan kita juga perlu ya bahwa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kemanusiaan ini membutuhkan suatu fondasi yang kuat terutama fondasi pemerintahan yang harus dilandasi pada rezim politik yang aseh asah dan asuh yakni membela kepentingan ya Om, dua orang yang lemah tidak saja kepentingan orang yang kuat-kuat saja yang dibantu, tetapi juga mengajak semua orang untuk berbenah dan menolong orang yang serba kekurangan dan kecinkaran itu. Nah, apa yang saya ceritakan di atas tersebut, barangkali ya, kita berpikir tentang geografi tadi. Bahwa kita harus punya keberanian ya, bahwa kita sendiri mempunyai identitas karena adanya geografi. Sebagai identitas bangsa Indonesia, ya kita punya jargon negara kesatuan Republik Indonesia, itu juga karena kita punya wawasan Nusantara. Bahwa wawasan Nusantara harus dipertahankan dari serangan-serangan yang bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Nah untuk hal ini apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa jadi mahasiswa hubungan internasional ini tetap harus mempunyai gagasan yang cerdas ya bagaimana membangun atau memelihara geografi yang sehat dan bersih agar supaya tidak dijangkiti oleh Corona atau Corona tidak mau tinggal di tempat-tempat yang bersih dan sehat ya. Dan hal itu harus menjadi pola kehidupan kita. Maka menempatkan geografi di dalam hubungan internasional di dalam studi studi HI ini, maka tidak boleh dibahas secara sembarangan hanya bersifat fisik ya. Tetapi geografi ini mempunyai satu dimensi atau perspektif yang bersifat non fisik ya. Terutama sekarang ini juga banyak geografi dikuasai oleh beberapa kelompok ya untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi hal ini harus diingat bahwa kepentingan yang lebih besar, kepentingan orang banyak ini harus diutamakan. Jadi jangan berpikir bahwa ya daripada nganggur kemudian diberikan oleh lainnya, jangan seperti itu. Harus dikerjakan secara bersama, gugur gunung ya istilah Bung Karno, ya, agar supaya kita hidup ini ya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, punya klasifikasi masing-masing, tapi perbedaan itu harus menjadi suatu dasar untuk dapat hidup bersama secara rukun dan damai. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kuliah daring pada hari ini dan. Ya, selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan pemikiran dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao. Dah.